Apa khabar kawan-kawan subscriber dan uh, YouTube semua Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya, Di samping keluarga yang tercinta Kali ini saya hendak berkongsi sedikit tentang Cold Steel SR1 Lite Tanto Point ya, Pisau lipat Cold Steel SR1 Lite ini adalah keluaran tahun 2020 Tetapi baru kini saya mendapatkannya ya. uh, Langsung dari kotak Ya, aksi pergerakannya untuk membuka dan menutup bilah ya amatlah lancar ya bila mudah dikendalikan aa, dengan hanya menggunakan satu tangan aa, kemasan bilah agak kasar sedikit ya pada sisi gagang yang dinamakan grip X ya, dan juga pada bucu tepian bilah yang sedikit tajam ya tetapi dalam beberapa hari saja setelah menggunakannya Uh, saya mula dapat merasakan keselesaan bilah ya, pada tangan maklumlah ya kawan-kawan dengan harga yang mesra pelanggan, uh, kemasan sebegini adalah sesuatu yang dijangkakan ya. uh, walaupun begitu prestasi SR1 Light sama seperti SR1 yang asli ya uh, juga digunakan untuk kerja-kerja yang keras seperti bilah ini juga ya mari kita buat perbandingan dari segi ukuran dengan dua bilah pisau dari Ontario Knife Company ini adalah Ontario Red 2 dan ini pula adalah Ontario Red One. Kedua-dua bilah ini menggunakan besi D2 ya. Lihat kawan-kawan Perbezaannya antara SR1 Lite ya, dengan Drive 1 Cuma SR1 Light menggunakan besi bajel HCR13 MOV ya. Bagaimana pula jika SR1 Light dibandingkan dengan dua bilah pisau lipat Dari Cold Steel itu sendiri ya. Ini adalah bilah lipat Spartan Ya, dengan reka bentuk yang hanya kita boleh dapat dari cold steel sahaja Inilah ketebalan SR1 Lite ya, berbanding dengan bilah Spartan ya. Selain dari Spartan, mari kita bandingkan juga ya, dengan Formex Scout ya. Ini adalah bilah lipat kegemaran saya yang buat masa kini Uh, tekan kartu di atas sebelah kanan itu, ya, untuk melihat ujian Formex Count di luar persisiran pantai, ya, bersama kawan-kawan kita yang lain, ya. Uh, Kedua-dua bilas paten dan Formex Count menggunakan besi Austenite, ya, dan juga konsi Triad, ya, untuk tujuan yang sama, ya, dengan hanya reka bentuk yang berbeza. Uh, berat SR19 adalah 193 gram atau 6.8 ounces ya. Seperti biasa Semua bilah pisau dari kutil Akan siap tajam dari kelang ya, Untuk langsung kita beraksi ya, Jika pada mata tanto ya, Dia asah dengan tajam Jadi kawan-kawan Jaga-jaga -kawan, Ya Sebelum digigit mata bilah pisau yang tajam ini eh? Panjang bilah apabila dibuka 24 cm Atau 9,38 inches Dengan panjang mata bilah 10 cm Ataupun 4 inches Dengan serung utama Menggunakan asahan kisar rata Dengan serung sekunder gagang grip x panjang 14 cm atau 5 3/8 inches dengan tulang belakang bilah ya setebal 5 cm. bilah memusat pada tengah gagang ya. klip tali pinggang pada bilah yang mengepit dengan kuat ya pada kucik seluar dengan mampat sekali pisau ini tidak akan pergi ke mana-mana ya kawan-kawan dengan klip yang sekuat ini ya. kunci triad uh, direka oleh Andrew Demko ya, sebagai pereka utama bilah untuk cool steel ya dengan pin penyandal yang mengedarkan beban tegak positif dan tekanan negatif pada kunci dan terus ke gagang dan pelapiknya ya untuk diserap secara berkesan ya membuat kunci lebih kukuh dan selamat ya walaupun dihambat dengan daya 400 pound kawan-kawan ya SR1 line tidak menggunakan pelapik walaupun demikian aa, gagang tetap mantap Ya, Selesai pada tangan dan mudah dihunus mata bilahnya ya, dengan berbagai cara. Ya. Terima kasih kawan-kawan ya kerana menonton video bersama. Semoga kita bertemu sekali lagi nanti pada video-video yang akan datang.